Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Teman-teman semua di channel Pinatan Pintar Kali ini Aku akan menyuguhkan cerita Abu Nawas yang tiada habisnya Cerita yang Sangat konyol dan ini Yang akan aku bawakan Cerita yang paling lucu Di antara Cerita-cerita lucu lainnya Dari Judul: Abu Nawas sembunyi di kolong tempat tidur saat pergi maling masuk rumah. Dikisahkan pada suatu hari, maling masuk ke rumah Abu Nawas. Aleh-alih mengusir atau mencoba pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidur. hasil simaleg neloasa mengaduk-aduk rumah Abu Nawas dengan neloasa. Melihat itu, istri Abu Nawas marah. Saking marahnya sang istri bahkan sampai menindir Abu Nawas. Kamu ini lagi-lagi kok takut sama penjuri? kata sang istri. Abu Nawas bukannya tersinggung. Abu Nawas justru menjawab dia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berada yang bisa dicuri oleh maling tersebut. Aku tidak enak kalau dia tahu saya. Soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri. Kata Abu Nawas, menjawab omelan oh, sang istri. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.